Oh, oh, oh. Always do it on my own, so I gotta Juventus menang tipis 1-0 Saat duel bersama Cremonese Di up, Stadion Giovanni Zain that Kamis that Dini Hari that waktu that Indonesia that Barat keep, keep my head up when I yang tua Tercita di menit terakhir Lewat tendangan Arkadius Milik I Always Laga lanjutan Liga Italia tersebut terlihat Juventus lebih dominan dalam penguasaan bola. Mereka mencatat 57% penguasaan bola dibanding 43% milik Cremonese. Meski demikian, Reuminesi masih bisa mengancam Juventus lewat serangan-serangan balik mereka melepas 12 tembakan ke arah gawang tiga tembakan membentur tiang sedangkan Juventus mendapat kesempatan 17 kali tembakan 7 mengarah gawang Dua memastikan mereka puluh di posisi 3 dengan 34 dua, dua ribu masih puluh di posisi 19 dengan 70